cocok jadi tumbal ya betul ini dijadiin tumbal Pak tumbal proyek bangsa alright guys balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang pastinya gimana kabarnya hari ini masih sama ya cuaca di luar mendung mendung mendung cakung Cakung enggak tuh ya semoga kalian semua yang kerja tetap semangat kalian yang beraktivitas di luar rumah tetap semangat walaupun mendung walaupun hujan terus ya dan semoga kalian yang mengklik video ini semoga kalian semua dapat tertawa dapat terhibur oleh kehadiran saya ya di dalam video ini tuh, gue jadi banyak bacot gini ya Langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. So, langsung aja kita reaction. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya, Makasih, Bang. Oke, ini dia Instagram gua Rafika biangan underscore. Kalian boleh banget follow gua biar followers gue jadi 150.000 juta, 100 miliar terserah lu dah. Biar gue jadi selebgram. Biar da banyak dapat endorse kata orang-orang tuh. tuh wah ini dia videonya udah ada beberapa yang sudah gue tandai ya kita mulai dari atas apa dari bawah Enak ini? kita mulai dari bawah dulu dah ya ga karena sesuatu yang kita mulai dari atas ke bawah itu tidak baik jadi kita mulai dari bawah dulu berproses sampai ke atas ngomong apa gue ini bang Sat. Oke, okay. oh, gue lupa terus nih, pakai headphone anjay. Alright, kita baca dulu captionnya ya. Terlalu bersemangat, terlalu semangat. Kenapa gue kalau baca tuh suka salah-salah ya? Kenapa otak gue mikirnya kecepetan daripada gue ngebacanya ya? Itu aneh banget dah, belakangan ini gue sadari, terlalu semangat. Apakah yang terlalu semangat kita play videonya Barongsai Bangsat Barongsai newbie anjing Barongsai newbie anjing satu jatuh, sebelahnya juga ikut jatuh anjing kesenggol. Cemen banget ya. Ini barang saenya amatir parah anjing. Padahal ini di mana nih? Kayaknya di luar negeri di Cina apa di mana nih? Jika Anda tanggapi love, maka Mas Bro ini akan bergerak. Apaan sih anjing? Gue kesel banget nih yang kayak gini kayak gini nih. Orang komen maksudnya apa sih? Kayak tololnya tuh Gimana gitu anjing Nololnya tuh udah ke Ubun-ubun anjing Kenapa sih harus komen gitu ya Likali ku imlek Tetap berjuang guys Tetap berjuang Mas bro Besok coba lagi Tapi jangan jatuh lagi Nanti gak jago-jago lu kalau jatuh terus ya kan Untung bukan di Indonesia kalau di Indonesia kenapa Udah dikata-katain pasti Mulut orang Indo itu jahat Netizen Indo itu jahat ini kenapa ada panen 138 nih judi ya anjing. Judi kan ini. Situs judi kan. <laughs> <laughs> Dan malu pasti ya anjing gue udah jadi barongsai Malah jatuh anjing. barongsai kan terkenal dengan atraktif. Dia mau ngapainnya? Kayaknya nggak bisa jatuh tuh orang tuh kayak ada pakai gelang power balance kayaknya dia tuh. Anjing. Yang bareng saya bareng saya yang sering gue lihat ya kayak di PRJ di mana di mana gitu. Oke okay, next, bacot banget. Ketika mesti diterobos mas, kenapa mesti diterobos mas? Apa yang diterobos sama orang ini? Bangsat panjang banget cu anjing. Ngulang lagi dong kerjaannya, bikin jalanan ini lagi. Bikin jalanan anjing, maksudnya ini nih semennya. Ini tadinya tanah dibikin jalan tuh kayak gini nih jalan jadi jadi tembok jadi semen. Ini dia bikin jalan sendiri anjing jalan tikus bangsat. Dan ini ciri khas orang Indonesia sekali. Atau nggak kalian apa? <tuh> lu lihat. Muka. Sorry Lu liat muka sih mas-mas ini Bapak-bapak ini mukanya kenceng Mau ngomel-ngomel Ini juga kenceng ngomel-ngomel Yang ini lihat ya Cengar-cengir anjing Ciri khas orang Indonesia banget Kalau udah kegep, udah ketahuan, ketangkep bahasa Pasti cengar-cengir bangsat The power of cengar-cengir, biar apa, biar orang-orang ini tuh nggak mukulin kali ya. Kalau cengar-cengir tuh kayak, "Ah, ini mah, emang orang tolol, <laughs> emang orang goblok ini mah anjing." Jadi kesannya tuh termaafkan gitu. Kalau cengar-cengir, padahal nggak juga sebenarnya ya kan? Enak nggak juga, nggak punya duit, nggak enak juga. Kontol kenapa ke situ aja. Nih perhatiin nih mukanya nih Tuh cengar-cengir anjing Dia pikir bikin jalan ini dengan cengar-cengir doang kali ya Bangset Jika berpisah denganmu adalah jalan terbaik maka akan ku rusak jalannya Cocok jadi tumbal ya betul Ini dijadiin tumbal pak Tumbal proyek Bangset Gue kesel banget gue aja yang Bukan gue yang Bikin jalan Gue cuma nonton Gue ikutan kesel Oke okay, next Ini apalagi nih Otw cari janda Ini udah gak bener nih pasti nih Pergilah bersama burung barumu Nona, Biar aku dan burung imutku ini Mencari sangkar baru Ini maksudnya burung mana nih Burung Hewan burung Terbang apa Burungnya dia bangsat Pergilah bersama burung baru Nona nah biar aku dan burung imutku. Kenapa lu pede banget? bilang burung lu imut? Anjing, mau oh, bayangin lagi bangsat? Ngapain gue bayangin lagi? Anjing, apa sih? <Susuk> <Susuk> <Susuk> Kenapa mesti kayak gini sih videonya editannya? Lang indosiar dia naik setengah badan doang kakinya nggak ada eh ini kaki nih tapi kakinya nggak ada nggak full anjing aneh banget maksud <tuh> <tuh> mas tolong lah nggak usah pede-pede banget kalau bikin sesuatu tuh ya maksud gua kayak burung imutku bangsat Oke okay, next gue mau berkata-kata kasar waduh ini apalagi bangsat ini apalagi anjing Pak demo terlalu nekat bro lawannya L300 dan dua Grand Max Ini kayak ini Tau gak sih lu yang tukang yang ojek pengkolan yang jualan gorengan yang iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya yang kita mulut di muka yang pakai peci pakai kacamata motor apa ya ini Supra motor apa sih ini nggak tahu gua Mari kita bayangkan ya kenapa posisi kepalanya bisa sejajar dengan kepala motor apakah dia begini nunduk tidak mungkin dong pasti dia Superman kita lihat ya tuh kan bener anjing Ini bapaknya siapa ya Kok bisa gitu maksud gue Berpikiran Ini dia udah tua pasti Gak mungkin masih muda ya kan Bawa nabrak nabrak Manjing gak nabrak bangsat. Gue berharap dia nabrak cok. Ini maksud gue kenapa sih Punya masalah apa sih pak Itu loh punya beban yang seperti apa beratnya gitu? gua kayaknya kalau punya masalah punya beban gak gitu-gitu amat juga di jalanan anjing mau seru-seru nama teman kayak nggak gitu-gitu amat juga anjing itu membahayakan nyawa orang lain dan nyawa-nyawa orang yang menonton jadi kesel anjing jadi pengen mukul layar <laughs> oke okay, next ini video kita yang terakhir ya guys ya untuk di review di review di reaction anjing masih sama di atas motor motor supra kali ini gue tahu ini supra jalan setapak dengan dua kusen dua kayu yang digabung Apakah demo sirkus sepertinya tidak Apakah demo atraksi sepertinya tidak De cuma manusia yang pengen lewat tapi kenapa lu bawa motor kan Kenapa lu lewatnya lewat situ sih? Dimana? Itu cuma bisa banin motornya doang yang yang bisa napak di sini ban motor doang mana bisa kaki lu di sini ya kan? Gak bisa melayang dong anjing. Mau dipegang dari belakang gak mau begini akhirnya. Waduh. <tuh> hmm, kan? gue pikir ban depan yang bakalan belok belok, ban belakang cuk yang melintir. ban belakangnya nggak mau deh jalan di di kayu kayu ini nggak mau dia. dia lebih memilih jalan tanah anjing. dan satu lagi yang aneh lu ngapain temennya tuh videoin? kenapa nggak ngebantuin? kenapa harus ngevideoin anjing? biar apa maksud gue gitu? makin hari tuh makin banyak orang-orang yang Kayaknya ini bakalan lucu deh, pasti dia videoin tuh. Kenapa nggak dibantuin contohnya-contohnya? Ya, kayak kasus kemarin <laughs> dong. Ya, mukulin anak, apa tuh namanya? Ya, anak petinggi salah satu ormas sama ya <laughs> mukulin tuh anaknya petugas pajak. Dipukulin, dipukulin, dipukulin temennya videoin Maksud gue biar apa sih, gitu Gak usah videoinnya dulu deh, lu Nonjokin orang sampai kayak gitu aja tuh, itu udah enggak banget anjing Terus ditambah lagi di videoin Kenapa selalu ada kameramen di setiap momen anjing itu tuh pertanyaannya tuh Apakah insting-insting kameramen di setiap orang itu ada? Makanya orang-orang itu jadi peka apa apa rekam apa apa rekam so segitu aja gue makin ngelantur makin banyak ngomong nanti makin gak jelas ya semoga kalian semua terhibur ya terserah lah kalian mau bilang gue apapun terserah tapi semoga kalian semua terhibur jangan lupa like comment subscribe dan share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gue berkembang jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi jangan bervest cabut